Hai hai hai. Sebagian besar karnivora memang buas, namun tidak semuanya seperti itu loh sob. Hewan pemakan daging juga terbagi menjadi beberapa jenis. Bagian besar hewan karnivora memang buas dan bertahan hidup dengan cara berburu, namun ada juga yang bisa dijadikan hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Taukah kalian sob, jika mayoritas hewan karnivora berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan? Namun ada juga yang secara ovipar atau bertelur. Contohnya yaitu seperti buaya. Memang sebagian besar hewan karnivora hidup di darat seperti harimau, serigala, singa, dan lain-lainnya. Namun ternyata ada juga yang hidup di air atau amfibi seperti hiu, buaya, atau ular. Ngomong-ngomong soal harimau, Tahukah kalian sob, jika semua jenis kucing besar adalah karnivora, dan salah satu yang paling berbahaya adalah harimau yang termasuk dalam hyperkarnivora. Pasalnya harimau sendiri memiliki kemampuan berburu dan bersembunyi yang sangat hebat. Bahkan dalam satu hari saja harimau bisa mengkonsumsi 40-85 pon daging mangsa buruannya, seperti kijang, babi hutan, unggas atau ikan. Namun sayangnya, jika tidak ada mangsa buruan, harimau akan keluar hutan untuk mencari mangsa. Seperti yang dialami oleh harimau Sumatera yang satu ini, ketika kaki kanannya harus terluka akibat terjerat jebakan. Hal itu terlihat di video berdurasi singkat, hasil rekaman kamera trap di kawasan tangkahan langka. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Hasil rekaman kamera trap itu ditunjukkan oleh salah satu petugas TNGL melalui pesan WhatsApp. Dia juga mengatakan dugaan kuat tentang harimau yang terluka tersebut kemungkinan besar akibat merontah usai terkena jerat pemburu. Karena dalam video itu terlihat dari rekaman kamera trap, si Belang berjalan agak pincang. Dan ada bercak darah juga yang masih menempel di kaki kanan depannya. Menurut petugas TNGL, nampaknya harimau Sumatera itu mengalami luka sebelum memangsa sapi warga di tangkahan kemarin. Maka wajar kalau kemudian dia memilih memakan ternak karena dia tidak mampu berburu satwa liar setelah kakinya terkena jerat. Dan saat ini pihak BBTNGL bersama mitra masih melakukan pengawasan di kawasan tangkahan langkat untuk memastikan harimau tersebut tidak kembali ke pemukiman warga dan memaksa hewan ternak lagi. Dari video tersebut ada dua kemungkinan kenapa harimau itu bisa keluar dari hutan dan memangsa sapi milik warga.